udah kelihatan dong gambarnya dong belum gue play aja nih udah kelihatan bahasanya bentuk apa ya kan ya enggak sih ya apa kabar hari ini guys apakah senang apakah gembira apakah semua cinta cinta anda sudah mulai tidak tercapai hari ini Sudah mulai jauh cita-cita anda Hidup masalah mulu Terus Tidak punya uang Uang sudah mulai tipis Gajian gak turun-turun Semoga video ini dapat menghibur Kalian-kalian semua yang sedang merasakan itu ya Dan semoga kalian semua Tidak capek untuk hidup Gak tiba-tiba pengen meninggal nggak ya Jangan ya Jangan sampai So, reaction langsung aja. Tapi sebelum itu jangan lupa dong. Di like, comment, subscribe dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gua berkembang. Iya enggak? Langsung aja. Kita meluncur ke videonya. Reaction. Oke, ini dia Instagram gua. Kalian boleh banget nih follow gua biar followers gua jadi 750 triliun. Iya enggak? biar gue jadi selebgram biar gue bisa endorse-endorse biar gue bisa ngomong di snapgram gua halo guys selamat pagi untuk kalian yang lihat insta instastory ah, insta saya <tai> <tai> Ading, ayo langsung aja mulai ayo ayo ayo ini Instagram gue ya Rafika Biang followersnya masih dikit tuh bantuin biar banyak berjadi seleb gua sumpah penbet gue jadi seleb Bekasi <tai> ini dia nih udah beberapa yang gue tandain kita mulai dari atas dulu ya enggak sebelum itu kita pakai headphone Oke okay. kita mulai sebentar kita baca dulu dong harga kerupuk ngono kui daerah Gunamu mironan guys sejujurnya gue nggak ngerti ini bahasa apaan bahasa jawa atau bahasa mana gue nggak tahu tapi kayaknya nih ya, kalau gue lah ah kata-katanya harga kerupuk di tempat kamu berapa guys? Berapa? Coba tolong kasih tahu tulis di kolom komentar berapa harga kerupuk Irma atau enggak kerupuk yang warna putih itu di tempat kalian? <lipun> Apa jadi ngomongin kerupuk sih anjing? Ayo, eh sebelum diplay. Astaga, why kenapa itu? nggak gak ada yang nolongin goblok Kenapa gak ditolongin anjing Ini ada lima orang lagi nongkrong Ada orang jatuh gak ditolongin anjing Sesantai itu hidupnya cuy Tidak ada lagi rasa kemanusia Aneh kemana bangsat Goblok malah ketawa anjing dia anjing, malah ketawa anjing. Aduh, ini kalau gue menilai kayaknya ya ini orang ini kalau lewat ngebut kebutan mulu dah, kayaknya ya. Ya ada orang lagi nongkrong nih kayak gini nih, terus dia ngebut kalau lewat ngebut ngebut ngebut begitu jatuh jadi nggak ditolongin, kayaknya begitu dah atau enggak? udah ketahuan nih orang kayak habis mabuk nih ngapain nggak usah ditolongin nggak usah nggak usah kayaknya begitu deh cuma lucu banget aja anjing kenapa ke ditolongin semuanya pada diem anjing goblok ya tidak ada lagi rasa-rasa kemanusiaan di kepala orang-orang ini iya nggak bisa-bisanya cuma ngeliatin minimal bantu tanya kenapa Bang <laughs> itu lebih anjing sih <laughs> misal kan ada orang jatuh terus ditanya kenapa bang? Iya jatuh anjing. Kenapa ditanya kenapa bang anjing? Pengguna sekitar kalau hitam pakai songkok malah cek harga. <laughs> malah cek harga anjing, harga motornya mahal apa enggak gitu kali ya. Oke, okay, next. Apa nih? Tidak salah juga sih. Bang, coba gambar orang berkelahi pakai tangan kosong. Oke, okay, kita lihat apa nih gue takut kena copyright lagunya, kita matiin aja lagunya ya. Oke gambar orang bangsat, bangsat, bangsat Indonesian jokes, bangsat. Ini namanya bukan tangan kosong, tapi nggak punya tangan. Nggak, iya nggak salah sih, emang nggak salah tapi nggak gini konsepnya anjing, nggak gini konsepnya. Ah. Center, tolong itu mah bukan tangan kosong, tapi tangan buntung. Tuh betul, ketika kreativitas melampaui batas wajar ini bukan, bukan, bukan melampaui lagi. Ya. Ini lebih ke pengikut-pengikut coki. Gelap, apakah jokesnya terlalu gelap? <laughs> Kayak gitu ya internasinya intona kalau ngejok sanjing coki ya. Oke okay, next apa nih? Renungi baik-baik. Mungkin kita sakit hatar kita dari ulang. Hal terbesar yang bikin kita sakit. <laughs> gue gak ngetahuin apa anjing masa ini gue kira kue atau enggak pepes gitu ya pepes kan biasanya kan ditaruh di daun pisang gitu atau enggak nasi gitu nasi liwet atau apa. dibuka kodok anjing <laughs> bentar nasihatnya ntar ya kita dengerin kita lihat videonya dulu semakin kecil ekspektasi semakin kecil jadi mulai oke Ya, anjing NASA masa bangsa. Cuman karena dia bilang, "Saya selfie, apa namanya?" Anjing motornya lo capek, player yang retak, Muncrat gak tuh. Terbesar yang bikin kita sakit hati adalah ke Masa dibuka kodok, anjing <laughs> itu lucu banget. Anjing masa dibuka kodok. <laughs> Hai, Lucy what? Coba ya, kita dengerin sekarang nih. Kita dengerin nasihatnya. Tanpa melihat videonya, kalau melihat videonya pasti ketawa lagi. Hal terbesar yang bikin kita sakit hati adalah okay. ekspektasi. Okay. Semakin kecil ekspektasi lu, semakin kecil patah hati. Jadi mulai okay. sekarang kalau kata orang atau udah saya udah apa? Jangan expect banyak banyak. Cuman karena dia bilang sayang, cuman karena dia jentut dulu kerja, kampus, sekolah, curhat tentang kehidupannya bukan berarti lu spesial. Oke. Okay. Hal terbesar bagus-bagus. Kata-katanya bagus. Apa yang lebih bagus ini dilihat ya? Yang bikin wah kodok adalah <laughs> ekspektasi. Semakin kecil ekspektasinya. Masa dibuka kodok anjing itu lucu banget sih itu bercandaan paling lucu sih anjing itu bercandaan paling lucu itu asli lucu banget gak mau gua oke next ya anjing gua gak habis pikir lagi gitu lu kepikiran lu temenin ngerjain pakai kodok tuh masket kisit pikirannya pepes anjing pepes kodok bang set oke next gak berarti berti ntar gua ketawanya ini apaan lagi sih Hai, anjing. Zoro apa suneo nih, Bang? rambutnya ijo, oke. Okay. Kaosnya putih, oke. Okay. Pakai sabuk ijo Betawi, oke. Okay. Zoro ya. Ada apa nih namanya? Bandana di tangannya, oke. Okay. Megang pedang, oke. Okay. Kita play. Simra oh, nah, Mantesan, captionnya zoro apa suneo nih bang? Gua rasa ini suneo yang cosplay jadi zoro, ya yeah, kan? Itu lebih lebih cocok tuh. Ini korok. korok ini kalau kata kaum minimal minimal minimal mandi, Bang. Minimal badannya gede, Bang. Kenapa Zoro congkring banget begini anjing? Zoro di episode pertama anjing enggak gini juga, Bangsat. Kata-kata Zoro, kata-kata Zoro. Ngomongnya jorok lagi pakai J anjing, Jorong atuh, Bangsat. Lebih ke Udin sedunia situ Betul ini. Udin sedunia dia ini fix dibanding Sunil lebih mirip Udin sedunia ini Udin yang lagi cosplay jadi Zoro Bangsat Zoro waktu lagi busung lapar Oke okay, next uh, Bangsat nih gue tahu lagi videonya nih sampai merah-merah gitu tag teman lo yang belum tahu kemasukan angin puting beliung malah mirip <laughs> anjing angin puting beli, Waksud. Waksud, anjing puting beliung waksat waksat lucu banget Ayo angin puting beliung lanong bangunlah singkong rebus dan kopinya sudah siap anjing. kamu tinggal nyaplok saja anjing. hidup anjing. itu uh... jangan bermalas-malasan karena rezeki Maksud the vexone-nya gerandong lagi anjing nenek lah, hampir yang ngomong anjing. Ya ginilah maksud gua yang namanya dikerokin tuh ya, ngikutin struktur badan gitu. Struktur tulang, tulang rusuk lu yang di setahu gua ya. Yang di apa sih namanya yang dikerok gitu. Jadi kalau ini anjing ini apaan anjing Tulang lu, lu ikan apa gimana anjing tulangnya banyak banget anjing enggak gini caranya bangsat. Ini mah meninggal, gua rasa ini besok ini anjing. Ini benar sih angin puting beliung ini kemasukannya angin, bukan angin duduk lagi, angin puting beliung anjing. <tik> <tik> Lucu banget tadi, angin puting beliung anjing. <tik> Pantesan di sampai kayak gitu ya. Anjing ini sembuh kagak, lupa apa, meninggal lo besok lo. Sumpah anjing mirip Hellboy, anjing goblok <laughs> Oke okay, next video, ntar udah kelihatan dong gambarnya dong. Belum gue play aja, ini udah kelihatan. Bahasanya bentuk apa ya kan? Ya gak sih. <laughs> Emang orang Indonesia tuh Tai dah, kalau masalah becanda tuh tai banget dah, sumpah. Ini video kita yang eh video kita mulu anjing kenapa gue ngomong selalu kita kita ini video gue yang terakhir ya yang gue reaction terakhir nih oke okay. konsep senang eh enggak salah lagi gue baca konsep sengek kok sarumen konsep yang buat bakso kok sensitif banget orang oh, nah, gue suka nih ada caption bahasa daerah atau bahasa luar yang gue gak ngerti Tapi ada translate-nya Kan gitu ya Enak giga. Deril bakso koncol Astagfirullah Ternodai mataku Curiga sama pencetaknya deh Kayaknya dari bahan alami Bang titik Siapa dipotong goblok goblok Aneh banget anjing Oke kita play anjing yang beli cewek Bagaimana lagi aku goblok aku <laughs> yang beli cewek anjing kerudungan anjing aku enggak ini aneh banget coba tolong di mana ini yang jual bakso kontrol mana anjing gua pengen tahu anjing gua pengen beli bener nggak nih ada anjing Aneh banget anjing konsepnya beneran anjing mentang-mentang viral bakso koncol bakso koncol dia bikin beneran anjing. Tolol ya. 100% bahan ya enggak sih? gua bilang ini bukan titip yang dipotong terus dibikin tapi dia bikin sesuai punyanya dia kayaknya. Contoh Oke, sekian video reaction kali ini. Gimana menurut kalian? Mana video yang paling lucu? Mana video yang paling aneh? Mana video yang paling enggak banget buat kalian? Coba tulis di kolom komentar. So, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. Jangan lupa di follow akun sosial media gue. Semuanya ada di kolom deskripsi. Gua Raffi Asti. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Gua cabut.